Hello guys welcome back on mahwatch youtube channel dan kali ini gue akan mereview sedikit ya sebetulnya jam tangan ini bukan uh, jam tangan yang udah yang baru-baru banget enggak sih tapi mungkin beberapa dari kalian udah ada yang ke skip atau yang agak lupa ya tapi ini sebetulnya brand Mesti ada di kotak jam kalian, sih. Sebetulnya, terutama untuk di kelas-kelas entry, tuh kalian harus ada sebetulnya brand ini, ya. Walaupun cuma nangkring satu aja, ya. Tada! Nah, kalian pasti udah tahu kan dari box model begini, kira-kira isinya apa? Langsung aja aku buka, ya. Hmm. Nah, dari orange dialnya kalian udah tahu kan? Oke, langsung aja ini adalah Orient Mako 2 atau mungkin lebih dikenal kalau bentuknya kayak gini ini lebih dikenal dengan sebutan Ray sebetulnya dia terkenalnya dulu dengan nama Blu-ray yang varian birunya ya nah tapi kali ini yang gue bahas adalah Orange Ray ya nah kebetulan kalau yang Mako pertama itu kan e, markernya ada angka 9, 12 sama 6 dan sama marker balok tipis-tipis nah kalau yang kedua ini kan dengan lume dot ciri khas jam diver banget nah ini tuh nya pada saat itu emang di, e, dibilang lebih terang dari maku pertama that's why itu dinamakan ray ya karena di, e, dibilangnya lume-nya lebih e, terang kayak sunray ya jadinya disebutnya ini adalah ray series makanya ini gue sebut orange ray nah untuk spesifikasinya gimana spesifikasinya yang pasti dia in-house movement dengan kaliber F6922 power reserve-nya kurang lebih kalau terisi penuh 40 jam water resistannya sendiri itu ada di 200 meter untuk glassnya dia masih menggunakan mineral crystal nah untuk diameternya itu kurang lebih di 41,55 mm jadi masih ideal ya untuk ukuran jam diver ya Nah untuk ketebalannya sendiri itu ada di 13 mm lumayan tipis Dan untuk look width-nya sendiri itu ada di 22 mm Nah ini pas banget buat kalian Apalagi warnanya orange gini Buat yang ganti, suka gonta-ganti -ganti strap ini kalau seandainya kalian paduin sama NATO atau Zulu Yang warnanya black orange atau orange dengan ring yang black itu pantas banget Pakai letter juga oke okay, tapi diver with letter oke-oke okay, okay aja sih tapi jadinya dash diver mungkin ya bukan real diver oke okay, untuk kaliber f6922 ini juga udah dilengkapi sama fitur hack and winding nah kalau kalian udah pernah punya mako yang terdahulu atau Re yang terdahulu itu selalu perbedaannya adalah kalau yang dulu di sini kan ada pusher ya di angka 2 nah pushernya itu sebetulnya buat mengganti day ya atau hari nah kalau pergantian tanggalnya itu udah ditarik setengah melalui crown ya nah untuk di generasi yang ini ini udah berbeda ya ini movementnya udah cara kerjanya udah sama kayak jam-jam uh, diver lain kalau ditarik setengah seandainya putar ke atas itu untuk mengganti hari dan untuk ke bawah itu untuk mengganti tanggalnya ya jadi udah gak perlu pusher lagi karena yang pusher dulu itu masih belum ada fitur hack and winding juga. Kalau yang ini udah ada fitur hack and winding. Oke okay, jadi kalau mau nambah power reserve nya secara cepat tinggal diputar aja crown kurang lebih 30 kali dia juga udah terpenuhi ya. Nah buat kalian yang belum punya ini atau mungkin udah ada yang lupa mumpung ini masih ada kalian wajib ada loh ya. Untuk dial sendiri ini warnanya made. Orange, tapi warna orange nya bener-bener tajem, mateng banget, jadi nggak nggak terlalu muda, tapi nggak terlalu tua juga, jadi pas bener-bener real orange. Oh iya, untuk rotating bezel, kayaknya kalau bahas jam diver nggak asik ya, kalau gue belum kasih tahu rotating bezelnya. oh nice. Dan dia solid, nggak kendor-kendor, terus presisi juga. Tapi untuk insert bezelnya ini masih terbuat dari aluminium ya. Please deh, ini entry level. Oh ya, buat kalian yang mau belanja ini, ini benar-benar untuk sekelas jam diver, dia ini benar-benar masih ramah di kantong, ya. Harganya kalian cuman perlu ngrogo kocek sekitar 2,5 an aja sih. Jadi nggak nyampe angka 3 nggak nyampe angka 3000 kalian udah bisa ngantongin Orient Orange Ray ini ya. Nah untuk braceletnya yang di sini ini dia modelnya oyster dengan ada finishing polish dikit yang di bagian tengahnya. Untuk model kelasnya juga seperti ini ya double push with secure lock. Nah ini secure locknya ya. Cuman bedanya di sini dia nggak punya diver extension ya. Mungkin kalian cuman ada micro adjustment aja di sini sebanyak tiga lubang ya kurang lebih. Oke okay, everyone yang mau berburu ini adalah Orient dengan kode SKU FAA02006M atau Orange Mako 2 atau Orange Ray ya buat kalian yang mau berburu pasti udah tahu dong tempatnya di mana di jamtangan.com atau via aplikasi kita juga di jamtangan.com ya jangan lupa ini wajib ada untuk kelas entry level ini wajib ada jadi mumpung Sebelum out of stock gue saranin buruan ya Langsung aja hunting and buying Oke okay. Oh iya Untuk video kali ini gue ada surprise juga loh buat kalian Oke okay, surprise nya apa itu adalah giveaway Oke okay, giveaway nya itu adalah Casio G-Shock DW 5700 BBM 2DR Pertanyaannya sih gampang kalau yang mau giveaway, ya. Orient yang gua pegang, ini nama nicknamenya apa dan termasuk di family apa? Udah gitu aja. Yang udah ngikutin video ini dari awal, kalian pasti udah tahu kan. Nickname-nya apa dan dia dari family apa? Udah gitu aja. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe, Silahkan subscribe ya terus dinyalain loncengnya Terus yang udah jadi subscriber jangan lupa dinyalain loncengnya juga Jawaban Minwatch tunggu sampai batasnya 28 Oktober Dan pengumumannya nanti Minwatch usahain tanggal 29 Oktober udah muncul Nama pemenang giveaway nya Oke jawaban bisa ditulis Kolom komen dan sertakan ID IG kalian Karena nanti yang dinyatakan sebagai pemenang giveaway Akan dihubungin oleh Watch via DM juga Oke okay? Good luck everyone and happy hunting juga and happy shopping Bye